Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang sangat sukses dalam berbisnis. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan, kaya raya, dan soleh banget orang. Kesuksesan bisnisnya sangat menakjubkan. Memulai bisnis dari nol tanpa modal speser pun ketika di Madinah dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan telah mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Bagaimana rahasia bisnisnya Abdurrahman bin Auf? Satu, Abdurrahman bin Auf bilang, saya tidak mau keuntungan yang banyak. Itulah kata-kata sederhana yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau lebih memilih keuntungan sedikit, margin kecil, tapi bervolume besar. Dalam berbisnis inilah sebuah contoh yang sangat berlian dan ini sebuah dobrakan yang orientasi kepada volume penjualan yang banyak berjalannya proses seiring dengan waktu akan terbangun target pasar yang besar dan peluang keuntungan yang kontinu dan berkembang tentunya. Nah ini bisa dijadikan nasihat untuk kita orang ketika menjalankan bisnis. Nasihat Abdurrahman bin Auf dalam prinsip berbisnisnya yang kedua adalah bertransaksi cash Abdurrahman bin Auf selalu bertransaksi tunai teman-teman jikalau ada produk yang laku dengan keuntungan Rp10.000 dan pembayarannya cash kemudian produk yang lainnya laku dengan keuntungan Rp100.000 lah ya katakanlah tapi sistem pembayarannya kredit maka Abdurrahman bin Auf lebih memilih keuntungan Rp10.000 beliau lebih mengutamakan kecepatan validitas, agar proses modal lebih terukur dan terarah ya meskipun beliau tetap menerima orang yang mau nyicil ketika mau membeli produknya akan tetapi mengutamakan transaksi cash meski keuntungan nggak banyak ini bisa dijadikan nasihat untuk bisnis kita intinya agar proses perputaran modal lebih terukur dan terarah ya nasihat prinsip bisnis Abdurrahman bin Auf yang ketiga memiliki modal berintegritas, bukan modal keuangan saja. Kita orang sudah tahu, di session sebelumnya, gue bahas bahwa Abdurrahman bin Auf, pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, kagak bawa perbekalan, dan bisa dikatakan tidak punya modal spesial pun, tidak punya modal uang. Abdurrahman bin Auf, meminta untuk ditunjukkan pasar, ke Syahid bin Robi, orang kaya di Madinah, Rasulullah Muhammad itu ada sahabat Muhajirin dan ansor ya. Sahabat Muhajirin dari Mekah dan sahabat ansor dari Madinah. Nah, Sa'id bin Robi ini adalah orang kayaknya Madinah. Jadi Sultanmu Madinah itu Sa'id bin Robi. Sa'id bin Robi itu yang nawarin separuh hartanya dan tanahnya kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang rela akan menceraikan istrinya dan ditawarkan. Abdul Rahman bin Auf untuk dinikahi akan tetapi Abdul Rahman bin Auf menolak legendanya, kemudian tunjukkan saja ke pasar saudaraku kata Abdul Rahman bin Auf untuk membaca kebutuhan pasar melihat kebutuhan pasar dan apa yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga beliau membangun mitra bisnis selanjutnya bekerja sama dengan pengrajin alat pertanian di Madinah lo orang tahu kan kalau grafis Madinah penduduknya terbesar di bidang pertanian ini keren banget pembacaan kebutuhan pasar ala Abdurrahman bin Auf tepat porsinya tuh sehingga terbentuk market besar kedepannya ikro ya ikro sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah membaca jadi ini poin yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf membaca kebutuhan masyarakat Madinah Abdurrahman bin Auf meminta izin kepada mitranya dan membuat satu MOU kalau dia orang ngambil produk hari ini dan besok harinya dia bayar. Karena Abdurrahman Bin Auf cerdas dalam membaca kebutuhan market, maka bisnisnya cepat tumbuh dan berkembang sehingga dalam tempo satu bulan Abdurrahman Bin Auf mempunyai kios di pasar. Pasar yang baru, pasar modern yang berkualitas tentunya, pasar yang lebih baik, pasar yang unggul, dan dalam pelayanannya itu terkeren banget di Madinah. Kala itu, Abdurrahman menyiapkan modal untuk membangun pasar, kemudian mitra bisnisnya menyediakan tanah untuk agar Abdurrahman membangun pasar. Kesepakatannya akan bagi hasil di kemudian hari dalam waktu. Selesai pembangunan pasar modern, semua lapak Ios atau ruko terisi full disewa oleh para pedagang. Menyewa properti boleh bayar sewa seikhlasnya. Jadi Abdurrahman bin Auf kakak pasang tarif sewa. Integriti inilah menjadi contoh yang baik dan menjadi modal ala Abdurrahman bin Auf. Kemudian kita orang diajarkan bahwa integritas lebih penting daripada hanya sekedar uang. Integritas ini menjadi modal tumbuh kembangnya bisnis Abdurrahman bin Auf yang sukses banget pokoknya Menjadi pengusaha terkaya raya satu negeri Madinah Kalau orang bayangin, orang terkaya satu negeri Madinah Nasihat Abdurrahman bin Auf yang keempat adalah berorientasi pada pasar Jadi prinsip ini yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf dalam Setiap keputusan beliau selalu mencoba memahami apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan para customer. Ketika beliau memahami kebutuhan konsumen dengan pemahaman kebutuhan pasar Abdurrahman bin Auf, menjadikan perhatian kepada kesuksesan luar biasa dan menakjubkan. Kejelian dalam melihat dan membaca pasar Abdurrahman bin Auf terbukti dengan keputusan membuat pasar baru tadi dekat pasar Madinah yang telah ada kondisi pasar lama memang kumuh sempit dan tidak tertata baik dapat dipastikan tidak membuat nyaman para pembeli dan penjual juga nah terbukti keputusan yang terbaik membuat pasar baru dari Abdul Rahman bin Auf membuatnya berhasil dan mempunyai mental juara oke okay, nasihat prinsip Abdul Rahman bin Auf selanjutnya poin kelima berbisnislah mencari keberkahan bukan hanya keuntungan semata. Itulah nasihat yang ingin disampaikan Abdurrahman bin Auf kepada kita orang. Prinsip ini yang dipegang teguh oleh Abdurrahman bin Auf dalam segala tindakannya. Ini prinsip dasar sebetulnya, kalau untuk orang mukmin muslimah Abdurrahman bin Auf mah, membeli kurma busuk ketika sahabat nabi sepulang dari Perang Tahu. Kurma yang kagak keurus dan telat memanen karena ditinggal jihad para sahabat kala itu atau sahabat menjadi busuk kan kala itu mendengar dan melihat itu Abdurrahman bin Auf tergerak untuk membantu meringankan beban para petani agar tidak terjadi kerugian pada intinya Abdurrahman bin Auf tujuan tertingginya untuk ridho Allah singkatnya setelah beberapa waktu kemudian datang utusan dari negeri Yaman nyari kurma busuk untuk obat penyakit yang melanda negeri Yaman udah gue orang bahas di season sebelumnya Klik di sini untuk ditonton selanjutnya. Utusan dari Yaman membeli kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat dari harga modal. Muantep banget kan? Kata Abdul Rahman bin Aufma, gue orang hanya ingin berdoa Allah dan membantu meringankan beban umat. Tapi apa balasannya dari Allah? Balasan Allah, unlimited profit banget kan ya? Abdul Abdurrahman bin Auf yang keenam hanya menjual produk yang berkualitas teman-teman hanya menjual produk yang terbaik dipersembahkan kepada para customer dikatakan beliau selalu mengecek hanya barang berkualitas yang ada di bisnisnya Abdurrahman bin Auf kalaupun ada produk yang minus minus dikit cacat dikit ya Abdurrahman bin Auf akan jujur menyampaikan kondisi produk sesuai jenisnya apa yang menjadi kekurangannya dan di mana cacatnya dari produk itu pokoknya jaminan Abdul Rahman bin Auf atas kualitas produk terlihat oleh para customer dari kejujurannya. Nah ini nih terbangun kepercayaan besar dari para pembeli selanjutnya. Ini membuat mudah diterima masyarakat bisnis Abdul Rahman bin Auf itu. Dan dengan mudah mengembangkan bisnisnya yaitu dari kepercayaan masyarakat pada awalnya kan totalitas Adul Rahman bin Auf dalam berbisnis, ini pelajaran penting untuk kita orang. Dari nasehat tadi, banyak poin-poin penting. Kita orang bisa mengambil pelajaran. Bahwa modal uang bukan menjadi modal utama. Modal integritas dan personality adalah hal penting dari sekedar uang. Uang bisa mudah habis, tapi integritas dan personality kagak bro. Bahkan akan membantu kita menjadi pengusaha sukses Menghantarkan kita menjadi kaya raya Kemudian hal penting untuk mengembangkan bisnis Penjualan produk bervolume besar meski keuntungan kagak banyak Ini akan membangun relasi dan jaringan bisnis selanjutnya terhambat perputaran uang di modal. Puncak terpenting dalam berbisnis libatkan Allah teman-teman temen Berbisnislah untuk Allah agar menjadi nilai ibadah, berorientasi kepada keberkahan, melayani umat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, yang namanya keuntungan itu itu udah menjadi jaminan Allah loh. Maka berbisnislah mencari keriduan Allah kebahagiaan sejati dan kesuksesan bisnis, maka akan pasti bisa diraih. Gimana? Banyak banget kan nasihat bisnis atau prinsip ala guraman bitau? Kita orang ketemu di...